serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Lesla, dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini. Ke kabar pertama, ada unggahan spesial bahagian banyak dari Ibu Harsiwi Ahmad. Di akun Instagram pribadi miliknya menginfokan... Bahwa acara anugerah lembaga sensor film akan hadir malam ini. Persahabat, ya, dan ibu Harsiwi ini memposting sebuah postingan video Dede Alasty yang mengingatkan, "Wah, spesial banget, persahabat! Ya, video Dede Alesti Kejora yang diunggah oleh Ibu Harsiwi Ahmad, Masya Allah, anak kesayangan pastinya yang selalu membanggakan Ibu Harsiwi Ahmad, Masya Allah, mudah-mudahan dukungan selalu banyak." Doa support selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti Kejora Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Ibu Harziwi Ahmad Akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu datang juga malam anugerah lembaga sensor film 2021 malam ini Yang akan bertabur bintang dan artis tanah air yang tidak asing lagi Meriahkan malam anugerah lembaga sensor film 2021 malam ini Pada Rabu 17 November 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di IndoSiar. Kita mungkin gak sabar aja persahabat yang menyaksikan idola kesayangan kita tampil di panggung Indosiar Apalagi malam ini tampilnya bisa bareng nih. Wah, wow, mudah mudah-mudahan aja bisa ada duet kembali les dan bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya, ini ada halu yang menjadi nyata persahabat ya. Sebelumnya ada sebuah komentar dari Aji Abu persahabat ya ini... Satu tahun yang lalu nih persahabat ya Ngebayangin Lesti dapat penghargaan tapi pas udah nikah sama Bilar Terus dia dengan penuh cinta nyebut nama Rizky Bilar di panggung Dan Bilar tersenyum dengan bangga ngeliatnya, Duh Tuhan, Masya Allah persahabat yang ini halu menjadi kenyataan persahabat yang akhirnya di acara Ami Award yang tentu di Ada kaum Beberapa hari yang lalu kita merasa bahagia, kakak Bilar ini tersenyum ketika Leslie Kejora menyebut, Suami saya tercinta Masya Allah banyak bersama Alhamdulillah Mudah-mudahan idola kita selalu bahagia Selalu sehat dan selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Unggahan ini direpost oleh Anggun sentalo putih yang skor Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Halo aja dulu, siapa tahun terjadi kenyataan Maaf lo aktif ya lagi ada AP pemeriksaan OJK di kantor Katanya tuh, <laughs> Masya Allah Mudah-mudahan saja tetap semangat, tetap kompak dan tetap solid Mendukung yang terbaik untuk Glasty dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, ada unggahan spesial dari Family Unskull Leslar 23 nih Baru saja ini mengunggah sebuah postingan foto Yang tentu direpost oleh Wadahara Wah wow, para sahabatnya makin gak sabar aja Ada ruangan khusus Lesti Rizky Bilarni di Indosiar Makin gak sabar, para yang menyaksikan acara nanti malam Masya Allah, ada juga tentunya titik kamal yang akan mengisi acara tersebut hal sehat dan dilancarkan untuk Lesti dan Bilar dan selanjutnya ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan dari Atta Halilintar di akun Instagram pribadi miliknya ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Leslar semalam persahabat ya Wow ini bakal pecah dan pasti trending Leslar collab bareng Ahra persahabat ya ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Atta Halilintar Ah, Leslar. Kasih pertanyaan buat kita. plus ide konten apa nih buat kita? Katanya tuh, para sahabat ya, ada sebuah pertanyaan. Kita lihat di kolom komentar. Banyak tanggapan yang diberikan, yang diserbu oleh para fans sejati Leslar Lovers. Ada komentar dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore. Kolep apa aja deh, soalnya kalian seru. Katanya tuh, masya Allah banget ya. Selanjutnya, komentar lain diberikan dari akun sahabat Leslar Taiwan. Podcast dong kak Mamah Nur sama Lesti katanya tuh Wow ada juga yang ingin melihat podcast dari Dede Alasti dan Mamah Nur, Kak Loli atau Aurel Abad ya Masya Allah banyak tanggapan yang sangat luar biasa dari para fans Mudah-mudahan saja tentu ada kejutan, kabar baik, kabar bahagia yang kita dapatkan dari Ahad dan Leslar dan selanjutnya ya, sahabat, ya kita ke keunggahan Usansuki ini, sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto terbaru yang lagi memegang piala penghargaan milik Dede Alasti Kijora dan tadi siang Usansuki ada di rumah barunya Leslar, persahabat ya. ada sebuah kalimat komentar yang diberikan banyak sekali persahabat, ya. salah satunya ada Dede Alasti juga yang ikut berkomentar abah love hanya meneruskan sebuah kalimat abah dan dikasih love hitam masya Allah begitu cinta begitu sayangnya lesti terhadap usaha sebuki alangkuri mudah-mudahan berkah barokah semuanya dan selalu diberikan kesehatan. Dan selanjutnya juga persahabat ya Lagi-lagi Bang Imin akan mengingatkan dan menginfokan soal DDLS ini Persahabat ya ini ada kabar kejora ini masih di posisi pertama nominasi sosial media artist of the year Persahabat ya masih di atas veteran peto persahabat ya Yuk tentu Bang Imin mengingatkan kita wajib kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Bismillah kencangkan untuk ikat pinggang saingan baru Yuk aja semangat sayang-sayangku Begitu juga di aplikasi lainnya Tentu kita dukung yang terbaik Untuk Dede Elasti Dan Kak Rizki pilar Kita masih menunggu kejutan kabar baik Dan cidukan vitamin baru Di sore hari ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat Selanjutnya